Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dapur nya-nyanya emmet kali ini kita akan masak jerawan eh, ikan ini ada telur dan ada usus-ususnya untuk tutorial membersihkannya sudah di video sebelumnya ya teman-teman ini kita tinggal memasaknya ini bumbunya Ada cabai rawit Bawang bombay sepotong Tomat dan jeruk nipis Ada serai dari dua serai kita potong-potong Ada salam dan ada daun jeruk ini Lalu ada garam eh, Merica bubuk Kaldu bubuk dan jahe dan yang tentunya bawang merah dan bawang putih dan di sini aku menggunakan surau eh, surawung kalau bahasa sunnah surawung kalau di sini namanya kemangi ya aku menggunakan daun kemangi oke kita pertama eh, iris dulu iris dulu tomat ini tomat hijau iris dulu Oh ya, kita uh, Tambahkan dulu ini Supaya enggak amis ya Tambahkan uh, jeruk nipis Ke telur ikannya Ke ikannya lalu kita kita iris bawang bombay kita akan menumisnya ini jahe supaya mengurangi bau amis ya teman-teman Putih, kita iris dulu. Ini bawang merah oh, dan bawang putih. Oke, kita nyalakan kompornya. Ini minyaknya untuk menumis. Aku menggunakan minyak kelapa. Sambil memanaskan minyak, kita iris dulu cabenya. Cabenya kalau tidak mau pedas, nanti cabenya e, geluntungan aja. Ini nanti aku pakainya cabai geluntungan ya, enggak cabai untuk apa? Enggak, enggak diiris. Nah, jadi diiris teman-teman cabainya Geruntungan aja takutnya anakku ikut makan Kita masukkan eh, Bawang Jahe, kere, daun jeruk, daun salam, setelah wangi, layu, nih, sudah tercium wanginya, lalu kita masukkan telur ikannya. tambahkan air sekitar 300 300 ml Masukkan tomatnya lalu bubuk garam merica Kita tunggu sampai mendidih matang iris aja deh cabenya sebagian supaya ada pedas-pedasnya. Lalu kita koreksi rasanya ya. Kurang sedikit garam.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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih Oke teman-teman ini udah matang Ini matang sekitar 10 menit aja Airnya juga sudah mulai berkurang Udah asap ya, udah segini udah cukup jadinya udah matang tuh seperti ini Udah empuk seperti ini penampakannya Menarik bukan? Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa ya subscribe